Halo, selamat datang di Teman Curhat. Kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, oke, okay. di sini aku mau coba bahas tentang sustainability di startup, sama small business, atau kayak apa ya, survivalnya gitu loh, survival atau apa ya. Daya hidup kah, atau apa gitu, yang nanti kita bahas ya, sama-sama. Oke, keberlangsungan hidup gitu loh. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, ini agak brutal ya, faktanya bahwa 32 of enterprises are shut down in the first three years. Jadi, kalau misalnya duanya kita coret di sini, tiga dari 10 anggapnya gitu, tutup di 3 tahun pertama. Oke, terus di sini 9 dari 10 tutup di 3 tahun pertama. Jadi survival rate-nya ya, survival rate-nya berarti ini 7 dari 10 hidup dari 10 lanjut, bertahan di 3 tahun pertama. Sedangkan startup 1 dari 10 lanjut, bertahan di 3 tahun pertama. Oke. Coba deh, kalau misalnya dapat fakta kayak gini, kira-kira kamu lebih lebih baik mulai small business or lebih baik mulai startup. Karena gimana ya? Small business dan startup. Karena dari karakternya aja beda, guys. Gitu. Small business diciptakan untuk self sufficient Self-sufficient, grow limit gitu ya Grow-nya ada, ada batasan Dan perbedaan-perbedaan lainnya yang kamu bisa cek lagi di video-video lain Aku mungkin ngebahas dari dua ini aja dulu oke okay? Dan sedangkan kalau startup ini bisa dibilang modalnya dari uangnya ini ya Uangnya ini uang orang gitu loh Uang orang dan batasan Batasannya itu Nggak ada gitu Jadi Kalaupun misalnya kalian mau bikin small business Kayak intinya ini Menurut aku ya, ini dari dua poin aja nih Aku bahasnya Jadi intinya ya Kamu bertujuan untuk bisa self-sufficient Si bisnisnya dan grow-nya tuh terbatas Tapi kalau misalnya ini pakai uang orang Dan batasannya nggak ada Tapi kita balikin lagi ke rate 7 dari 10 Yang ini satu dari 10 Gitu Tinggal pinter-pinter gimana kamu masuk tujuh ini atau jadi satu dari sepuluh ini biar bertahan di tiga tahun pertama, gitu. Dari dan tiga tahun plusnya gimana? Ya faktanya mungkin bisa kamu cari lagi dan tulisin di komentar, oke? Okay? Seenggaknya dari sini. The odds-nya kamu udah tahu bahwa kalau bikin small business, kemungkinan suksesnya 7 dari 10. Tapi kalau bikin startup, kemungkinan suksesnya cuma satu dari 10 untuk bisa bertahan selama tiga tahun pertama. Jadi, apa yang kamu pilih, please be wise, oke? Okay? Coba, apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulisin di komentar. Thank you guys for watching